Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama saya Eko Go e, Disini sini saya tidak akan dulu tutorial ya. E, Di sini saya akan membahas calon sarjana akun YouTube calon sarjana dihapus e, sebelum masuk. Mari kita intro terlebih dahulu. mengapa calon sarjana atau akun YouTube yang sarjana dihapus e, faktanya alasannya dan ini khusus yang belum tahu ya kalau yang sudah tahu juga boleh menonton e, mari kita simak ya alasan-alasan dan fakta-faktanya calon sarjana adalah sebuah kanal informasi dalam bahasa Indonesia di YouTube namun pada awal tahun 2020 kanal ini sudah dihapus oleh YouTube walaupun belum diketahui secara pasti siapa pemilik kanal ini akun channel saja yang kini merupakan mitra eksklusif perusahaan Invia yang membantu dalam hal pemasaran uh, ini ya alasan alasannya uh, pertama laporan strik pertama membuat channel menjadi dibekukan tidak dapat mengupload konten selama satu minggu uh, dulu juga pernah ada yang melaporkan Uh, jadi kita kalau mau bikin video atau mau bikin musik uh, Memakai musik ya Lebih baik menghindari hak cipta ya Supaya tidak kena strik dari Youtube Kedua, laporan kedua membuat channel diperlukan selama 2 minggu uh, Kembali lagi, mengulang 2 minggu Dia dibukukan lagi Yang ketiga, laporan ketiga membuat Youtube terpaksa menghapus channel yang melanggar aturan tersebut jadi alasannya mengapa akun YouTube calon saja dihapus oleh YouTube karena akun tersebut sudah melanggar ketentuan YouTube sebanyak tiga kali. Nah, jadi kalau kita melanggar sekali, ya masih bisa upload atau masih diberi peringatan. Padahal sebelumnya, setelah kurang lebih satu bulan, calon sarjana vakum, mereka kembali lagi dengan menghadirkan konten baru yang lebih original dengan animasi buatan sendiri. Jadi, pada waktu itu, eh, dia membuat konten baru, yang lebih original jadi membuat animasi sendiri e, tidak e, mencoba mematuhi peraturan youtube tetapi ya, apa boleh buat, ada yang melaporkan ya begitu, jadi kalau kita mau bikin video atau mau copyright lebih baik izin dulu kepada pemilik video faktanya apakah channel calon Sarjana kembali lagi? pindah ke kanal baru dihapus kanal youtube tidak menghentikan langkah timnya untuk membuat konten jadi uh, tim Chosa sarjana tersebut tidak menghentikan uh, untuk membuat konten uh, terus warganet menemukan fakta terbaru soal pergerakan tim kanal youtube ini faktanya mereka ternyata memiliki akun backup bernama calon ilmuwan dan Dilakukannya pemblokiran terhadap akun tersebut diduga karena pelanggaran hak cipta Walaupun demikian, kini akun calon sajana telah berpindah ke kanal cadangan mereka yang bernama calon ilmuwan Kanal itu sendiri memiliki subscriber sebanyak 2,54 juta orang Jadi, eh, menurut saya bagus ya eh, Walaupun dia sudah diblokir oleh pihak itu atau dibanen Tapi tidak pantang menyerah untuk membuat konten yang baru E, mungkin fakta-fakta dan alasannya mengapa channel calon sarjana dihapus e, ya ini ya kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf karena juga saya masih belum tahu sepenuhnya tentang akun youtube calon sarjana untuk sekian dari video saya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh